Baiklah persahabat seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentu kita keunggap pertama persahabat ya Ada unggap spesial terbaru dari Bang Aril Yang mengunggah sebuah postingan bersama Gariski Makeup Masya Allah Luar biasa persahabat ya Mudah-mudahan tentunya acara hari ini Acara pengajian dan siraman les di Kucura dilancarkan Amin Ya Rommar Alamin ada kalimat kaya-kaya juga dituliskan oleh Bang Aril, Bismillah, Gonco, kerja, semangat, uang kampung. Wah, Masya Allah para sahabat, ya, Alhamdulillah tentunya kebersamaan ini membuat kita semakin bahagia dan bahagia bahwa Tentunya orang-orang terdekat Leslar selalu bahagia dan memberikan kejutan juga untuk kita semua, para fans. Berikutnya, para sahabat kita lihat di sini. Tentunya ada lesi Kejora sedang di makeup, para sahabat ya masya Allah, unggahan dari Kak Renzi Lazuarti yang direpost kembali oleh akun HP Red Kota Sultan. Ini sungguh luar biasa buat kita dekat-dekat persahabatnya cantik banget pastinya Dede Lesti pagi hari ini yang akan melakukan acara pengajian dan istiraman masya Allah luar biasa mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kebahagiaan kejutan dari Lesti dan Rizky Dilar. Kita lihat juga persahabatnya kungkahan terbaru Dede Lesti di IGs pribadinya mengunggah sebuah postingan kira Fahri masya Allah rasabat ya. Tentu ini adalah make-up Lesti mudah-mudahan tentunya Lesti tampil sangat cantik dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita. Dan untuk berikutnya, persahabatnya, sudah dimulai saja acara siraman di Indosiar harap sahabat ya. Tentunya tempat acara, Masya Allah, baru mulai kita sudah melihatnya deg degan deg persahabat ya. Ini tentunya live lebih kerasa banget, persahabat ya. Ini adalah tempat untuk siraman Lesti Kejora, hostnya dipandu oleh Kak Indra Bakti dan uh, Irfan Hakim, persahabat ya. Luar biasa, doakan selalu yang terbaik untuk kelancaran acara rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru persahabat ya. Kita tentu tidak sabar melihat Lesti Kejora tentunya tampil di acara hari ini doakan yang terbaik untuk kido lagi saingan kita ini info informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.